Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita Sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW kalau anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, Pernah beliau kemudian, dalam masa yang telah panjang, berdakwah. Kedarilah kemudian ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun, ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga, pulang ke rumah belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kasir Quraisy dan mereka berkata lihatlah Muhammad sudah gila dituduh gila Di kalau anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan dituduh soleh kan? dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya barangkali itu lebih baik nabi dituduh gila anda bayangkan Tuh Muhammad sudah gila Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan ya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya Muhammad sudah tidak punya orientasi, orangnya sudah enggak jelas, bolak-balik tidak karuan, naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi dan seterusnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu sorah, bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya, bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun. Surah ke-93 dan surah ke-94-nya terkait berkelindan memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah Wadduha wal idza saja alam yajidka yatiman wa ya muhammad saya bersumpah dengan waktu dhuha kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu dhuha karena di ilmu balaghah itu nanti ada tiga turunan ilmu ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan, bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas, orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu kadang-kadang jelas kalimatnya, tapi kedengarannya tidak indah. Woy, rapatkan woi woi apa belum paham juga rapatkan Memang jelas tapi nggak nyenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas tapi hati kita terasa nyaman, memuji terasa nyaman diserahkan kepada Allah tapi ada kebahagiaan disampaikan tidak terasa tergurui diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badiah namanya ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat turunannya nanti ada majas namanya mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya, maka teman-teman kata Allah, wadduha diterjemahkan demi waktu duha bukan sekedar waktu duha, karena duha itu ada cahaya yang indah dirasakannya enak, antum keluar waktu duha kan enak tuh berjemur, kata orang Sunda moyan gitu kan datang bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasa kan ya kemudian setelah itu ada kenikmatan enak suasananya seakan-akan dunia milik sendiri yang lain numpang wah nyaman keluar itu baik jadi wadhuha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya saya bersumpah Muhammad Demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau merasakan cahaya duha itu, engkau pernah senang. Saya bersumpah dengan kesenanganmu, engkau pernah tenang. Saya bersumpah dengan ketenanganmu, engkau pernah nyaman. Saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan, saja, dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam, demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam, saja itu sesuatu yang pekat. Ya, ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan ke sini aja Pak. Saya cuma ngasih contoh ini. Contoh. Saya bukan mengeluh, bukan ingin memberi contoh, ya. Contoh pada ilustrasi yang mau saya sampaikan. nggak apa-apa biarkan saja. Saya mau contoh kasih kata saja, ya. Ini belakang agak gelap untuk memproyeksikan cahaya ke sini. Tapi yang mau saya sampaikan kalau gelapnya begitu pekat, semua cahaya ini enggak ada. Cahaya enggak ada nih. Sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada Anda, beraktivitasnya mudah atau sulit? Mudah enggak menemukan sendal Anda di luar? Belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu mudah. Anda mesti meraba-raba jalan. Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati Anda, raba-raba, raba, dan sebagainya. Sampai menemukan jalan itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya malam saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat. Suasananya siang, cuman karena masalahnya begitu pekat, seakan-akan membuat diri dia gelap. Jalan susah, limbung, gitu. Kenapa gelap ya? Padahal terang. Karena masalah mengelimuti dirinya seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap, bimbang, dia makan gak enak, minum gak nyaman, dan seterusnya. Ya, biasanya makan ayam tenang, ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit, gak enak zamannya. Maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi, Muhammad, saya bersumpah, engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan.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 Kalau bahasanya wayung aplika, mungkin seketika. Tapi ketika mengatakan saufa, artinya bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat, aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, hadir, hadir, hadir. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajid kaya tinan Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu, bukankah saat kamu yatim aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu?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 Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya ujungnya. Kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu bentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyrah. al lakas lakasadra. Untuk kenal Nabi Musa? Hmm. Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di sore yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. <laughs> baik. Alhamdulillah. Perhatikan ya. Dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa salam Dan seringkali kita bacakan untuk memohon kepada Allah. Rabbi syrahli. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad SAW dibanding Nabi Musa salam. Dua-duanya Nabi, Rasul, tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa, Nabi berdakwah memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabbi sodri sadri, ya Allah tolong lapangkan hatiku nih. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan nih. Saya tahu betul karakter Firaun. Belum apa-apa sudah memaki. Kalau orang yang hatinya tidak lapang, tidak akan tahan dengan makian, keluarlah kemudian balasan yang tidak digambarkan sebelumnya. Firaun tuh kasar. Kasarnya bukan sekedar kasar. Bahkan saking kasarnya bisa berujung pada eksekusi kematian. Saya contohkan tadi di sore yang ini saya gak suka dengan rambutnya nih, kata Fir'aun. Bukan nyuruh nyukur mas, tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu gayanya tuh, Fir'aun. Ya. Bukan gak ngenakin, susah dengan Fir'aun itu. Jadi kalau belum apa-apa datang Musa ke situ, hatinya tidak seluas samudra, hatinya tidak lapang, cuman seluas gelas, tidak akan sabar menerima cacian Fir'aun. Begitu datang dicaci, dasar anak gak tahu diri, gak tahu malu, sudah saya rawat, begini, begini, begini. Ya Allah saya bosan dengarnya, matiin aja sekarang. Musa Nabi berdoa dikabulkan. Cuman kalau Firaun kemudian ajalnya misal wafat pada saat itu, tidak akan jadi contoh kepada kita untuk kekinian. Bagaimana orang yang bebal untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana penyimpangan dalam kedudukan? Bagaimana dia kemudian akrab dengan pengusaha yang gelap? Di pengusaha gelap berpantau dengan penguasa volume, sudah ada dari dulu, pengusahanya disebut dengan korun. Kemudian mohon maaf, ya, keduduk, eh, yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun, tokoh intelektualnya disebut dengan Haman. Makanya cerita ini komplit di Quran, sudah ada. Di setiap persoalan dalam kehidupan masyarakat disebabkan tiga hal yang berkolaborasi. Kalau bukan penguasa zalim, berpatar dengan pengusaha gelap ditopang oleh intelektual yang sembrono. Itu persoalan. Jadi kalau ada sekarang intelektual, menyalahgunakan kepintarannya, dia terlambat, sudah ada Haman dulu. Dan gak usah bersaing. Dia bisa bikin piramida, Anda belum tentu bisa membuatnya. Kalah Anda. Masih kalah hebat. Ya, jadi kalau dititipkan sesuatu jangan disimpangkan. Yang ingin saya sampaikan, Musa mengatakan Rabbi israhli Nabi berangkat berdoa dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad belum minta turun ayat. Alam nasrah laka Yang ini minta Rabbi israhli Nabi Muhammad alam nasrah laka Muhammad mulai dari sehingga engkau akan lebih sabar lagi menerima tantangan-tantangan dakwah. Mulai sejak itu, jangankan dimaki, dilempar batu di Toif, dari Mekah pergi ke Toif dengan Zaid, kemudian sampai di Toif mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Kalau cuma dihentikan saat mengajar, wajar. Ini dilempari di batu, Anda bayangkan, bisa kebayang nggak lempari batu tuh lempar dilempar dilempar dilempar Zaid jadi tameng berdarah-darah kemudian mundur mundur mundur mundur beristirahat di bawah tepian pohon begitu beristirahat datang malaikat penjaga dua gunung turun malaikat dengan kesal mengatakan Ya Rasulullah mudyadaik ila sana Ya Rasulullah angkat tanganmu langit, minta kepada Allah aku angkat dua bukit itu aku himpit keduanya mereka. aku himpit penduduk taif dengan dua bukit itu apa jawab Nabi karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, indah jawabannya. Lah, katanya, tolong jangan lakukan. Innahum qawmun lai'adamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan hamba ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi taif ini. Kemudian beliau berkata, Rabbi, ina mentekil luni, a'ila qaribin yu'limuni. Ya Allah kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang tapi di situ aku akan disakiti lagi ataukah jaraknya masih jauh tapi di tempat itu aku aku akan didholimi lagi aku riddho Ya Allah dengan itu semua asalkan engkau tidak marah kepadaku asalkan engkau tidak marah kepadaku La haula wa la illa la la begitu kelapangan itu muncul riba dengan ketetapan dan siap tabah kuat hadir dalam jiwanya tiba-tiba turun undangan tunaikan Isra dan Mi'raj diangkat statusnya naik mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dihilangkan bebannya wa anka wizraq, anka itu hikmah teman-teman barangkali kalau Antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat Abdul tadi untuk memberikan harapan kepada anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. La Kata Allah, anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu, mendekat kepada saya? Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan.